Baiklah persahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk menggali perjumpaan Kita di sore hari ini Tentunya ada info kembali Persahabat ya info spesial dari Antv. Ya aku pribadinya tentunya menginfokan Persahabat ya bahwasannya Tentunya daripada capek Dan dan cuma nonton di TV Mending kasih doa terbaik langsung Secara virtual melalui Pengajian online Leslar para sahabat ya luar biasa nih Kita berkesempatan tentunya langsung online secara virtual persahabat yang untuk mengucapkan doa yang terbaik buat Lesti maupun Rizky Bilar ada sebuah kalimat caption info juga persahabat yang dituliskan untuk developer dan Lesla Lovers, mimpi punya kabar gembira buat kamu yang udah dandan cantik tapi cuma bisa nonton di TV. Kali ini buat kamu yang mau hadir secara online Cinta Abadi Leslar, spesial pengajian dan upacara adat hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Bisa banget loh, tungguin info selanjutnya ya. Dan pentingin sosial media dan TV karena slot terbatas tuh, persahabat ya, bakal... Tentunya ada info selanjutnya. Mudah-mudahan kita tentunya bisa virtual online bersahabat ya untuk acara pengajian Leslar. Luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya bersobat kita lihat ada kabar spesial bahagia banget nih. Tentunya ini adalah postingan dari Bang Derry bersahabat ya luar biasa yang telah di -post kembali oleh akun leslar.loveers. Ada sebuah Postingan di pantai, para sahabat ya pemandangan yang sangat indah. Banyak sekali yang mengira ini adalah foto free dan lokasi outdoor prewedding Lesti dan Rizky pilar para sahabat ya. Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan. Apakah survei tempat? Eh, katanya ya. Banyak sekali tanggapan serta respon serta komentar dari para fans yakni dari akun Instagram. Yati Romayati mengatakan Mungkin lagi foto freeway Kan mau outdoor katanya Luar biasa bersahabat ya mudah mudahan saja ada kejutan foto freeway Lesti dan Rizky Bilar Tempatnya sangat indah dan keren banget bersahabat ya Kita lihat keigesnya Bang Beri Luar biasa Ini adalah tentunya kejutan Untuk kita semua para fans ya Kita lihat ke slide selanjutnya Ini tentunya ada sebuah unggahan Semongko Imran Ismail Bersahabat ya Pemotretan, apakah mungkin ada foto prewed selanjutnya Lesti dan Rizky Billar? Kita tunggu saja info selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Tetap pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin itu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menutupkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.